Pengungsi korban banjir di Shelter Dayakolot, Kabupaten Bandung, Selasa, 9 Mei 2023, terlihat semeringah saat dikunjungi oleh Dandim 0624, Letkol Infantri Hamzah Budi Susanto beserta jajarannya, saat Hamzah mengunjungi para pengungsi, ia menyempatkan berbincang dengan pengungsi, bahkan sempat bersenda gurau, hingga bisa tertawa bersama. Tak hanya itu, kedatangan jajaran TNI ke tempat pengungsian korban banjir tersebut juga memberikan bantuan kepada para korban, seorang pengungsi, Acap Sugandi, 46. Mengaku senang Dandim bisa mengunjungi tempat pengungsiannya, Alhamdulillah, ia senang saja bisa dikunjungi dan bertemu langsung dengan Dandim, kata Acap yang sudah mengungsi selama tiga hari. Ia mengaku, saat mengungsi, melihat kondisi banjir terus meninggi dan bergegas menyelamatkan keluarga dan barang-barang, lalu saya mengungsi bersama istri dan adik saya, saat itu banjir di rumah sudah sepinggang, kata dia, mungkin banjir, yang terjadi pada saat itu, di titik terdalam mencapai 1,5 meter, Alhamdulillah. Sekarang aman dan nyaman bisa mengungsi di sini, tuturnya, sedangkan Dandim 0624, Letkol Infanteri Hamzah, menjelaskan, kedatangannya, merupakan bentuk empati terhadap kondisi. Masyarakat di desa Dayakolot, tadi dilaporkan dan ramil ada sekitar 17 KK, 39 jiwa yang direlokasi ke balai desa untuk diamankan, katanya, menurut Hamzah, pemerintah sudah berupaya untuk bisa menyediakan fasilitas. Walaupun tentunya tidak ada orang yang puas kalau kondisi banjir seperti ini, intinya tadi saya lihat, saya tanyakan juga untuk masalah kesehatan dan dokter, kemudian fasilitas kesehatan sudah didorong ke sini untuk pengungsi, tuturnya, terkait ketersediaan makan, kata Hamzah, pihaknya juga menanyakan kepada kepala desa, dan untuk yang di pengungsian sudah dijamin oleh kepala desa. Jadi saya yakin, sudah aman, mungkin masih ada kekurangan-kekurangan, tapi sementara ini masih bisa diatasi, kata Hamzah, Hamzah menjelaskan, mungkin kalau dilihat, dengan banjir ini, masyarakat sudah biasa, tapi kan pemerintah juga tidak diam, seperti ada kolam retensi itu juga mempengaruhi, biasanya tadi disampaikan kepala desa. Di sini banjir bisa sampai berbulan-bulan, dua bulan bisa langsung surut. Tapi sekarang, mungkin hari atau minggu sudah surut, itu ada upaya pemerintah walaupun tidak bisa absolut langsung menghilangkan, tapi secara bertahaplah, katanya, Hamzah mengaku, kalau secara personel, pihaknya sudah sampaikan kepada dan ramil untuk sigap, artinya para babinsah khususnya babinsa koramil dayah kolot supaya sigap. Saat terjadi curah hujan yang tinggi dan berpotensi terhadap banjir, mereka akan segera ke lokasi melaporkan secara intens dan membantu masyarakat, tuturnya, malam pun kata Hamzah. Pihaknya menanyakan, bagaimana kondisi ketinggian air dan lainnya, termasuk jika membutuhkan penebalan pasukan, kami akan mendatangkan dari kodim maupun koramil muramil terdekat dari dayah kolot, ucapnya.